Selamat datang di Mata Kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Setelah teman-teman membuat sales order dari exercise 4-4, teman-teman akan melanjutkan ke proses berikutnya yaitu delivery exercise 4 -5. Ini transaksi yang sebelumnya di exercise 4-4. Untuk yang berikutnya, kita perlu menuju ke transaksi shipping and transportation, kemudian outbound delivery, pilih create, single document, kemudian transaksinya, tiketnya itu FL01N. Kita double-click. Nah, pada saat masuk ke transaksi ini kita perlu mengisikan bahwa shipping point itu seribu. Kemudian ini adalah order number dari transaksi sebelumnya yang didapat dari exercise 434. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa selection date di sini harus sama dengan requirement delivery date yang ada di exercise 434 atau exercise sebelumnya. Di exercise sebelumnya tanggal transaksi saya kan di tanggal 27 Oktober. Berarti waktu tadi saya mengerjakan exercise-nya tanggalnya itu 4 November. Maka saya perlu menyamakan transaksi yang ada di sales order saya yaitu requirement delivery date-nya 4 November. Di sini juga sama selection date-nya dipilih 4 November. Setelah itu, teman-teman perlu menekan tombol enter. Lalu, memeriksa apakah transaksi yang ada di sini adalah transaksi yang benar, yaitu menjual printer jumlahnya 10. Apabila betul tidak ada pesan error, kita dapat melakukan menekan tombol save. Lalu, teman-teman akan mendapatkan nomor delivery-nya. Setelah teman-teman mendapatkan nomor delivery, teman-teman perlu mengerjakan exercise 4SIP 5, halaman 4.36 nomor 2. Itu bagian yang tidak boleh dilupakan, yaitu untuk post-good issue. Dari transaksi ini saya akan mengetikkan slash n, lalu saya pindah ke transaksi change FL02N single dokumen ini untuk melakukan proses post good issue. Kita double klik transaksinya, dan kita mendapatkan nomor delivery dari uh, latihan sebelumnya. Kita perlu menekan tombol enter untuk mendisplay. Apabila sudah betul, kita dapat menekan tombol Post Good Issue. Nah, ini berarti barang benar-benar keluar dari gudang, bisa tujui. Nomornya tidak perlu dicatat lagi teman-teman karena ini nomor yang sama. Jadi silahkan saja kalau tidak mencatat nomor ini karena sama. Demikianlah video tentang pembuatan dokumen untuk pengiriman barang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.